Gitu, okay. kayak kaya misalnya contoh gini ini ini bit beat, bit beat, bitnya muslim nih misalnya uh, di slim di di Madura ada ini nggak di Madura ada gereja nggak ada dong banyak hmm. bekas dibakar nah, itu kan lucu tuh tapi kalau